makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya nggak mau kalah <laughs> karena usulnya Nabi Musa nggak boleh kalah. Ketika Rasulullah melangkai makamnya Nabi Musa, makam itu status uh, ranking lah kalau dalam bahasa Indonesia. itu Kalau bahasa Indonesia itu ribet makam itu kuburan. Makanya orang Indonesia sering tanya saya, gus makamnya Nabi Ibrahim kok batu? Makam yang dekat Ka'bah itu bukan mak dengan makna. Kuburan itu tempat yang dipakai Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah. Torojo Pancatan itu. Nabi Musa itu nggak terima, komplain sama Allah ya Allah ini lebih junior ketimbang saya. Kenapa makomnya melangkai saya? Ini tidak fair. Jadi di mana manusia itu kalau disalib junior itu ya nggak terima. Ya <gak> ada manusianya. Terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kamu nggak terima? Ini orang Israel. Kadang saya ini Nabi paling top ini kalau sampai konangan saya kalah sama Muhammad itu malu saya katakan. jadi artinya ya ada sisi manusia itu ada kitabnya terus ya tapi memang Nabi Muhammad lebih top ketimbang kamu memang dia Nabi pilihan sayidul awalin wal akhirin oke kalau saya kalah dengan dia gak apa-apa tapi umatnya jangan ya maksudnya umatnya bangsa Israel harus lebih top ketimbang kita makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya nggak mau kalah <laughs> karena usulnya Nabi Musa nggak boleh kalah terus terus kata Allah ya tidak bisa memang yang paling top tetap umatnya Muhammad bukan umat kamu tetap kamu kalah sehingga setelah kalah dan menang itu kita terus tidak tahu misalnya begini ya, penemu komputer atau penemu mobil sama yang beli mobil itu hebat mana kalau bicara keilmuannya hebat penemunya tapi kalau bicara kapitalistik sudah bikinkan mobil yang mewah gini-gini nanti tanggal ini jadi jadi ya hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh kalau logikanya pakai gitu hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh artinya kamu milih jadi mana penemu mobil hebat kan tapi terus sama orang kaya diminta bikinkan ini spek speknya seperti ini selesai di sini hebat ya, mana nyuruh sama disuruh menyuruh, tapi yang nyuruh tidak bisa bikin mobil yang disuruh bisa, pinter mana? Pinter yang disuruh. <laughs> tapi pertanyaannya, wong bisa nyuruh ngapain bikin sendiri? Pinter mana? Ini mohon maaf karena di sini banyak orang nggak jelas-jelas juga. <laughs> Artinya terus subjektivitas manusia ini tetap ada, ini kalau bisa beli ngapain bikin ini. tapi kalau bisa bikin ngapain beli ini. nah mungkin perdebatan di kementerian atau di ayasan, atau di kampung-kampung atau di apa, mesti begitu dan itu di mikrot juga digambarkan digambarkan bahwa antar nabi ini ya ada kompetisi tapi bedanya nabi dengan kita itu satu Nabi itu kalau keliru dengan tanda petik, nabi itu dengan nabi itu kalau keliru itu jadi berkah. Itu bedanya kita, kalau kita keliru kan keliru betul, kalau nabi itu tidak kelirunya itu jadi berkah. Ini saya punya dua contoh kalau boleh dibahasakan ya kekeliruan nabi atau dengan tanda kutip kekeliruan nabi. Tapi saya ulang lagi dengan tanda kutip. Nabi Musa itu ketika Nabi Muhammad ditanya kenapa kamu dipanggil jauh-jauh, disuruh sholat 50 puluh rakaat. Nabi Ibrahim nggak komplain karena beliau nabi yang baik. Semua nabi nggak komplain kecuali Nabi Musa kata Nabi Musa jangan Muhammad kebanyakan itu bilang ke Allah supaya di diskon Nabi. kembali sama Allah ya sudah tak kurangi 5 turun lagi masih berapa empat lima masih kurang itu sampai 9 kali akhirnya terkurangi berapa 45 puluh lima itu Nabi Musa masih bilang dah minta lagi keringanan itu kalau diruti nggak jadi sholat karena kalau satu lagi kan masih terus hilang itu kewajiban sholat. Nah Nabi Musa sebetulnya itu bukan karena kasihan kita, bukan bukan dia nggak empati dengan kita, beliau ada empati sama kita. Tapi gara-gara Muhammad umatku yang lebih kuat, lebih ganteng aja nggak mampu melakukan sholat lima murah -murah, apalagi umatmu, dia memang orang Israel kan gandeng-gandeng kuat-kuat, jadi dia ya biji umatku yang lebih keren, lebih ganteng saja gak kuat apalagi umat. jadi sebetulnya dia minta keringanan itu karena corong corong-corong ngepregno kita, menyepelekan kita bahwa makanya saya ingin memberitahu Nabi Musa kalau ada umatnya roswa yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin yang satu hari sholat seribu rokaat. jadi nanti kalau ketemu Nabi Musa, ini 50 puluh saja, ini kuatnya malah, 1000 nah akhirnya tapi barokahnya Nabi Musa yang sentimen ini, sholat tidak jadi 50, tapi 5. Itu bedanya Nabi sama kita. Ada contoh yang lebih ekstrim, kelirunya Nabi itu Nabi Yunus. Nabi Yunus, tapi keliru yang barokah, saya ulang lagi. Nabi Yunus itu memaklumatkan ke masyarakatnya, nanti itu kalau kamu tidak nurut sama saya, ada adab. Anggap saja adab itu hari Kemis. Ya. Besok hari apa ini? Besok hari Kemis ya? Besok hari apa? Ufah hari lupa hari. Kata Nabi Yunus, tiga hari lagi akan ada adab. Tapi kurang dua hari, kurang sehari, umatnya masih dalam kemangkaran dalam kemaksiatan, masih hura hura Akhirnya Nabi Yunus bilang, sudah ini tinggal sehari itu mangku ada adab. Tapi mereka tetap hura hura Akhirnya Nabi Nus itu Coroh Jawa itu minggat Memang bahasa Arabnya is abakoh itu pergi yang tidak pamit Itu kalau kamu cari di kamus abakoh itu maknanya itu minggat Pergi yang tidak pamit Sama Allah dibahasakan Abhaqqah Suwong Rabbener kabih Sudahlah tinggalkan Setelah ditinggalkan Nabi Musa disalahkan sama Allah Kamu itu Nabi tidak diperintah hijrah kok Hijrah, syaratnya Nabi kan Mengambil keputusan apa saja berdasar wahyu tapi tanpa ada perintah Wahyu dia tetap keluar dari kampungnya. Itu. Keluar sama Allah disalahkan. Wong Nabi kok minggat. Akhirnya ketika dia di kapal di perahu itu dulu itu ada mitos kalau ada perahu mau tenggelam pasti ada yang minggat, diundi sampai tiga kali yang keluar dia akhirnya tahu diri nyemplung. Dia. Nyemplung terus ditelan ikan nun. Pokoknya ikan besar lah. Diberi sanksi sama Allah karena dia Nabi kok melanggar diberi sanksi ditelan ikan nun. Karena beliau seorang nabi, perutnya ikan itu jadi masjid. Dia baca tasbih terus, oh. tapi barokahnya dia minggat tadi. Akhirnya, satu hari itu, mau ada azab besar, itu orang-orang ngincang rumahnya. Dia dinceng di kalau betul ada azab, pasti orang ini lari. masa ada azab di sini. ini, ternyata enggak ada. Wah, berarti bener ini ada azab, buktinya dia enggak ada. Dia. <laughs> jadi, jadi unik Akhirnya, di incang enggak ada terus, dia. Wah, berarti ada azab betul. Hari itu masyarakatnya tobat semua karena oh ini ada ada betul buktinya Nabi Yunus sudah lari berarti dia ingin kena. Adab. Padahal dia lari itu karena Mangkal, Mangkal punya umat yang enggak nurut tadi. wah sudah setelah sekian hari dia cari-cari kabar. Umatku itu kena azab enggak? Ternyata berita yang masuk dulu udah medsos, enggak ada WA. <laughs> dulu itu enggak ada itu. Dengar kabar kalau umatnya tuh enggak kena azab karena satu hari sebelum ada adab, tobat semua. Terus dia tidak berani pulang, karena ada hukum sosial di sana. Kalau ada orang bohong, hukumnya dibunuh. Berarti terus beliau berpikir, saya tidak kebohong katanya ada kok masyarakat saya baik-baik. Waktunya setiap ketemu kaumnya, dia lari karena takut dibunuh. Ternyata kaumnya sudah iman semua, mau ngejar dia, dijadikan imam akhirnya oh iya iya gitu, gitu, gitu. jadi itu bedanya nabi sama ndak jadi nabi itu kalau keliru kelirunya itu barokah makanya kita tidak usah ikut keliru karena keliru kita ini pasti tidak barokah itu ya, itu, jadi dulu ceritanya anting juga gitu yang namanya istri dua itu kan cemburu pertama nabi ibrahim punya istri namanya sarah terus lama-lama karena belum punya anak, terus sama Sarah sendiri yang nyuruh supaya nikahi hajar setelah punya anak, cemburu. kata Sarah pokoknya saya gak terima, kalau kamu tidak ngelukai hajar mulai dulu lelaki itu sudah pinter ngotak ngatik. kalau dilukai pipinya nanti tidak cantik apa ya, yang penting ngelukai tapi tetap cantik terus ada anting itu, anting itu dulu ceritanya itu dilukai tapi tambah cantik Nabi Ibrahim akhirnya melukai, semua Sarah karena sudah dilukai ternyata barokahnya di luka itu jadi tak anting yang mempercantik perempuan padahal melukai istri itu kan enggak boleh tapi ini nabi, ada saja cara yang dipilihkan Allah untuk ya tadi keliru saja barokah, itu bedanya nabi sama kita makanya disebut min hasanatil hassanatil abrur sayyatu mokorobin. jadi nabi sama seperti nabi adam nabi adam itu dilarang Allah enggak boleh makan kulti, akhirnya makan terus harus hidup di dunia terjadi dunia seperti ini tapi itu menjadikan harapan seluruh dunia bahwa Allah itu Maha baik ketika ada yang diberi sanksi tetap diminta tobat dan dianjurkan tobat dan Allah berjanji setiap yang tobat pasti diterima sehingga terus kita sampai sekarang nggak pernah putus asa karena sudah diberi contoh bahwa bapak kita yang pernah salah dijanjikan tobat dan Allah pasti menerima tobat itu. jadi ini bedanya kita dengan Nabi jadi semoga lewat apa pengajian ini atau ngaji bareng ini kita tahu kalau kita ahli astronomi atau ahli meteorik mungkin takut kita kejatuhan meteor kalau ahli gempa mungkin takut lempengan kita gini terus gempa kalau ahli tsunami takutnya tsunami kalau ahli sosial takut keos mungkin yang ahli perbankan takut ras jadi kalau nuruti takut ya takut ras. tapi cobalah kita iman lagi tadi kata Bu Menteri sudah lah punya khas bunah Wakil, ya sudah Indonesia pasti akan baik-baik saja dan kita akan selalu berharap dengan kecerdasan, dengan ikhtiar, tapi kita akan selalu berdoa kepada Waswana wa ta'ala. Uh, saya kira demikian dan mohon maaf. Demikian dan mohon maaf.